wallahul jalal dikru alhamdulillah Tayy okay. bismillahirrahmanirrahim <coughs> alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim <coughs> rabb israhli sadri wa li amri واحلل عقدة من لساني يفكو قولي اللهم ارزقنا علما وارزقنا فهما من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا رحمتك علينا خزائن برحمتك يا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه رحمكم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Di malam yang mulia ini Kita kembali melanjutkan kajian tafsir Tafsir sufi Dari kitab Al Nanti di, di akhir aja di akhir. Nanti di akhir kita baca doa Nanti ditutup dengan doa bersama Kita sampai kepada matan halaman 9 itu Alhamdulillah. Kauluhu Jalla Zikru. Alhamdulillah. Maka Kang Antum tabarukan antum baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kauluhu ay kauluhu ta'ala Jalla Zikru. Alhamdulillah. Hakik wa ta'amdi as-tana'u. Alhamdulillah wa al alhamdulillah Wajami lillahi subhanahu ima waswan wa imma khalqan <tik> falaw alhamdu li zuhud sultani walaw alshukru li wufuri ihsani Walhamdulillah lillah istihqakihi li jalalihi wa jamalihi washukru lillah li jazili wa azizi aftali Wa hamdulillah subhanahu lahu Huwa min sifati kamalihi Wa hawlihi Wa hamdulillah khalqi lahu ala in'amihi Wa tawlihi Ini bukan tulis Wa Taulihi Wa jalalihi Wa jamalihi Istiqakuhu Istiqakuhu Apa ini tulisannya? li sifat ada dananya li sifatih li al ulua ini mungkin al ulua harusnya li sifatih al ulua wasti jabi wasti jabi li nal uti was sumu falul wujud falol wujud qudratan Ini Bayat fil asli falal wujud qudratan ya qudratul qadim qudratul qadim walul jud al karim wal usbud al ahadi wal kaunus somadi wal azali wal abadi was sana'ud daimumi wal hus Walqadaw walqadar Wal kalam walqaul Wal izzatu wal qawul Wal rahmat wal jud Wal a'inu wal wajhu wal jamal Wal qudratu wal jalal Wahua Ay Allah al wahidul Muta'al Kibiriyahu Al muta'al Rida'u Al muta'al Kibiriyahu Rida'u Allahuhu sana'uhu wa majduhu 'izzuhu wa qudratuhu wa zaluhu 'abaduhu wa qadamu sarmaduhu, wa hakuhu yaqinuhu wa thubutuuhu ainuuhu wa dawamuhu baqau wa qudratuhu wa qudra wa qadaruhu qada'uhu wa jalaluhu jamaluhu wa nahyu amruhu wa ghadabu rahmatuhu wa iradatu masyiatuhu wa maliku wal subhanahu wa subhanahu Nah, Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah huwa ahlu Ini tentang hamdalah kita sampai kepada hamdalah Maqam hamdalah. Sebelumnya sudah dibahas tentang uh, makam basmalah ya, Tentang basmalah ya. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya Sudah kita singgung dan kita bahas ya. Bahwa Basmalah ini bukan hanya sekedar lafal, tetapi dia maqam. Ya. Ketika seorang arif mengucapkan bismillah, dia sudah mencapai maqam maqam kun, kun ya Allah Subhanahu wa Jadi dengan dengan bismillah dia bisa melakukan apa saja itulah kenapa misalnya dalam keterangan dalam hadis yang sangat terkenal dikatakan amrin zibalin la yubda bismillah wahwa aktar setiap perbuatan yang baik apapun ya, tidak dimulai dengan bismillah itu dianggap aktar dianggap terputus mongkatik ya. nah, hanya saja di sini ditegaskan bahwa basmalah bukan hanya sekedar diucapkan bukan lafri bukan ucapan tetapi sebuah perjalanan syair sebuah kesadaran tauhid sebuah suluk ilallah nanti akan dijelaskan secara singkat ada beberapa model perjalanan yang dilalui seorang salik dan nanti kita bisa tahu di mana posisi kita dari perjalanan-perjalanan itu nah ya yeah. Jadi saya awali dengan basmalah karena ketika makom basmalah ini tidak dipahami ayat selanjutnya yaitu tentang alhamdulillah alhamdulillah kita kan gak, tidak akan memahami apa makna dan maksud daripada alhamdulillah karena alhamdulillah ini terkait dengan basmalah kita mengucapkan alhamdulillah kenapa alhamdulillah karena basmalah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Jadi bismillah Kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Li'anahu Ya karena nanti ana jelaskan Pada nanti keterangan berikutnya Di sini Kita punya banyak alasan Untuk memuji Allah Ada tumpukan Pujian kepada Allah Subhanahu ta'ala Yang pertama Kenapa alhamdulillah Bukan semata karena roh, alamin, karena setelahnya alhamdulillah Rabbul alamin itu benar, tapi sebelumnya ar-Rahman ar-Rahim. Ya. Kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala alhamdulillah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, kata Ibnu Arabi, bismillah, doharaul wujud. Dengan Basmalah alam ini mewujud, alam ini ada segala sesuatu ada itu dengan Bismillah. Ya, ya sekali lagi ini Basmalah ini merupakan sebuah makom. Saya akan awali dengan sebuah cerita yang disampaikan oleh Ibn Arabi dalam Kitab Futuhat al-Makkiyah, bahwa nanti kemudian saya jelaskan. Tentang apa namanya model-model perjalanan itu Dalam Futuhat Ibnu, uh, Ibnu Arabi Dalam kitabnya yang cukup terkenal itu Futuhat Magia Dia bercerita Waktu saya masih muda <tuh> Saya masih muda Waktu itu Ada orang punya masalah Dan nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah orang ini ya. Kemudian uh, Sampai ada apa? saya lihat ada satu perempuan yang tua, perempuan tua. Nah, Ibnu Arabi punya basyiroh sejak usia muda sudah punya basyiroh. Ibnu Arabi tahu perempuan ini adalah seorang waliyah, seorang wali. Nah, kemudian si orang-orang tadi menceritakan tentang masalahnya. Lalu tidak mungkin masalah orang ini diselesaikan kecuali harus ada suruhan orang lain karena dia tinggal di. Nah, ada urusannya di kota yang lain Lalu kata Nah ibnu Arabi tahu apa yang dilakukan orang ini Kata ibnu Arabi setelah Si perempuan tadi ini Diadui sebuah masalah oleh orang Lalu membaca Bismillah, lalu membaca Al-Fatihah Nah Ketika dia membaca Fatihah perempuan ini, ternyata Dia menggandakan dirinya soal Atau menggandakan orang lain Namanya abdal Menciptakan badal untuk dirinya atau bisa jadi badal tidak dirinya orang lain bisa jadi dan itu ada orang bisa kok saya ngelihat oh ada orang di sini kok ada di sana ada itu kan dia menjadi seolah menjadi bayangan yang pindah-pindah dan tidak terlihat dan dia menciptakan badal buat dirinya dengan bismillahnya si perempuan ini perempuan tua ini dia bisa menciptakan apa namanya bedil apa namanya dia bisa menggandakan dirinya bukan menggandakan uang ya kalau menggandakan uang banyak ya, tapi seorang wali bisa menggandakan dirinya ini cerita Ibnu Arabi nah apakah kita kita bukankah kita juga membaca Basmalah bisa nggak kita menggandakan diri kita Nah disinilah yang kata uh, satu hadis, yang ini banyak dilemahkan oleh orang. Karena belum paham. Itu yang ditulis di atas itu. Alaikum bidhi nilajayis. Kalau mau beragama, tirulah agamanya wanita-wanita yang tua. Eh, dan ini banyak versi menjelaskan sebab buruk sebab hadis ini. Ya. Ternyata Rasulullah kadang-kadang mengapresiasi keyakinan Penalaran seorang perempuan Salah satu asbab urut hadis ini Rasulullah pernah Bertemu seorang perempuan tua Kemudian Dia bertanya e, Bagaimana kamu membuktikan Adanya Allah di alam wujud ini Waktu itu si perempuan Pekerjaannya adalah pemintal tali Dia pakai semacam mesin yang digerakkan oleh Ya mesin sederhana Sesuai dengan zaman itu ya Katakanlah kayak mesin jahit begitu. Dengan kakinya. Kemudian perempuan itu langsung secara spontan. Dia belas ya Rasulullah. Ini mesin ini, saya gerakkan ini. Kalau dia tidak akan bergerak. Kecuali kalau saya gerakkan. Ada penggeraknya. Sehingga dia bergerak. Alam ini, mustahil alam yang penuh dengan gerakan ini. Tidak ada yang menggerakkan. Ini perempuan tidak pernah sekolah. Tidak pernah kuliah. Tapi dari mana dia memahami sebuah namanya ya, namanya teori harokah dalam filsafat itu namanya ya harokah, gerakan. Setiap gerakan pasti ada yang menggerakkan, Dan gerakan itu ada yang menggerakkan lagi. Sampai di ujung nanti namanya muharrik pertama dan utama wal awal wal akhir. Dia yang pertama dan yang terakhir. Dia tidak berujung lagi. Karena tasalsul itu rotasi itu tertolak secara akal. Dia nggak bisa balik lagi ke bawah. Pasti nanti ujungnya setiap gerakan itu... Jadi misalnya ketika sebuah biji ditanam, dia kan bergerak itu. Tumbuh, ya kan? Mekar menjadi apa namanya daun sampai kemudian berbuah dan seterusnya. Ya. Ini gerakan-gerakan ini pasti nanti ujung-ujungnya itu ada. Di ujungnya adalah penggerak utama. Itu yang diserahkan oleh ayat antum amnah Apakah kamu yang menanam ataukah aku yang menanam? Kata Allah. Hakikatnya yang menggerakkan yang menanam Ya, yang menggerakkan penggerak utama itu Hanya Allah SWT Selain Allah itu hanya boneka-boneka saja Yang kelihatan bergerak Ya sebetulnya penggerak utamanya adalah Allah SWT Nah, nah Alaikum bidinil ajais di sini Menjelaskan sebuah makom Bukan hanya sekedar Apa namanya Bukan berarti Islam itu percaya kepada hurufat kepada kesaktian yang tidak ber, berdasar? Tidak. Ini bicara tentang seorang yang secara dohir dia sederhana tapi memiliki makom, yaitu makom, makom Basmalah. Nah, <tuh> ya. Yeah. Ya perempuan tadi yang ditanya oleh Rasulullah tadi ya Menunjukkan sebuah teori namanya teori Burhanul Harqah Argumentasi gerakan yang dengan Apa namanya argumentasi di gerakan itu Dia membuktikan bahwa alam ini Dina yang bergerak ini yang dinamis ini Punya penggerak utama Dan yang menggerakkan adalah Al-agal al-mudabbir al Yang maha tahu Al-Alimul khabir Allah Subhanahu <tayf> wa Ta'ala. Kemudian secara tidak lain ada satu kaidah juga. Ini dalam ilmu-ilmu akli ya, dipakai. Sebuah kaidah itu juga dipakai oleh perempuan tadi. Tapi dia nggak pernah tahu kaidah ini. Kaidah itu mengatakan apa? Ini hukum akli. Hukmul amsal fima yajuz wa fima la wahid. Itu kaedah. Ulangi lagi, hukmul amsal fima wa fima la wahid. Ini ini kaidah akal diterapkan di mana saja bisa. Sesuatu itu kalau serupa dalam hakikatnya ya. Dalam jauhar dan aratnya itu sama, dalam hakikatnya substansinya, sifat-sifatnya sama. Kamu bisa berlakukan ya, apa saja ya, yang sama dengan itu, hukumnya sama. Baik yang boleh ataupun yang tidak boleh. Nah perempuan tadi kan dengan dia menggerakkan mesinnya tadi bahwa di, ketika dia gerakkan mesin akan bergerak. Karena ada penggerak maka mesin bergerak. Alam juga begitu. Hukum amsal namanya serupa. Alam ini kan penuh dengan gerakan. Ibarat mesin besar. Ya. Ya, kalau mesin tadi diam, tidak ada yang menggerakkan dia akan diam. Kalau ada yang menggerakkan dia akan berputar, begitu juga alam ini hukumnya sama karena sama-sama punya gerakan, sama-sama berputar. Hukmul amsal fima yajus wa fi malayajus wahid. Nah, kalau sama manusia di sini orang Indonesia pasti bisa dipastikan makannya nasi. Kalau misalnya kasih roti belum dianggap. Makan nasi, nah itu sama, itu namanya hukum amsal. Setiap orang Indonesia pasti kalau belum kena nasi belum makan. Nah, tapi kalau ini hukum ini nggak bisa diterapkan untuk orang Eropa, misalnya Eropa, roti biasanya yang saya begitu kan. Ya. Nah. nah, jadi kembali kepada Makom Basmalas, sebelum kita masuk kepada Makom hamdalah. Kenapa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala? Karena bismillah ini. Kembali kepada bismillah. Ini bismillah ini luar biasa. Yang kata Rasulullah ya. Itu hadis itu. Uti itu bukan ukti. Uti itu jawami al kalim. Kata Rasulullah ini hadisnya ada enam itu. Hadisnya lengkap dibuatkan oleh sahabat Abu ya Aku diberi apa? Jawami al kalim. Sebuah Perbendaraan yang lengkap, yang komplit, yang komprehensif. Hikmah yang komprehensif, yang bi ya sebuah makna yang luar biasa, tapi diucapkan dalam kalimat-kalimat yang pendek. Yeah. Tapi mengandung sebuah makna yang dalam sekali, bisa diurainya bisa panjang, itu jawami ul Kalim. Nah, apa yang dimaksud dengan jawami ul Kalim ini? Kalimat-kalimat, hikmah-hikmah yang panjang, yang luar biasa, yang dalam, tapi bisa dinyatakan dalam sebuah kalimat yang pendek. Eh, eh. eh, di sini ada ada beberapa kaul ya, diantaranya ada yang mengatakan bahwa itulah hadisnya Nabi, itulah perkataan Nabi. Ya. Pendek tapi memiliki makna yang dalam. Tapi saya sendiri meyakini bahwa yang dimaksud Jawa Miul Kalim di sini, adalah Al-Quran. Terutama surat Al-Fatihah. Kalau saya meyakini Jawa Imul Kalim ya Al-Fatihah. Dasarnya apa? Nanti bisa dilihat dalam surat Al-Hijir. Al-87. Nah, salah satu yang banyak orang lupa. Terutama ini para peneliti ya. Untuk me mengetahui hadis ini benar atau tidak. Atau memaknai sebuah hadis. Cocokkan dengan apa? Dengan apa? Al-Quran. Jadi hadis itu. Al-Quran itu namanya... Sebuah sikul akbar, sebuah apa namanya timbangan yang besar. Nah hadis itu sikul sahir, asghar. Dia timbangan, dia bobot yang kecil. Nah bobot yang kecil harus ditimbang dengan timbangan yang besar. Nah kadang-kadang makna hadis orang tidak menemukan makna hadis, tidak, tidak mampu menyingkap makna hadis karena tidak merujuk kepada Al-Quran. Padahal isyaratnya adalah Al-Quran, Rasulullah. Dikatakan apa dalam ayat itu Al-Hijr ayat 87 Walakad atainaka sab'an minal masani walquranil azim wahai Nabi aku telah berikan kepadamu sab'an minal masani isyarat kepada surat Al-Fatihah. Ada 7 ayat ya dalam surat Al-Fatihah. Yang ini menghimpun yang merupakan usaroh daripada Al-Qur'an. Ringkasan dan perasan Al-Qur'an itu ekstraklah kalau istilah obat itu ya. Itu ekstraknya Al-Quran itu ya Al-Fatihah. Seluruh kandungan Al-Quran itu disimpulkan dalam apa? Dalam surat Al-Fatihah. Fatihah Fateha lagi ekstraknya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim disimpulkan lagi, di dipers lagi ekstraknya apa? Baknya, berarti itu di bi tengah-tengah Bismillah <tele -repan> <hah> nanti begitu denger ini nanti orang-orang pada pindah sumber semua nanti repot ya nggak apa-apa dia tanahnya mahal nih ah maka Nih, kembali lagi pada Bismillah. Bismillah, baknya adalah bak sababia, bak sababi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bak, ya, aku ciptakan alam ini. Dengan bak, ya, alam ini dipenuhi dengan rahman dan rahim. Nah, bak itu siapa? Bismillah ini yang menjadi isim. Dia menjadi perantara sebelum Allah ada isim di situ. Ada bak di situ. Siapa yang menjadi sababnya? Nah, di sini. Ya, ya, ente bisa setuju, bisa tidak. Ini sebuah penafsiran, ya. Bismillah, ya. Ini bismi wali dengan nama wali, bismil habib dengan nama sang kekasih, atau nur, ya. Tidak sababiah di situ adalah ungkapan lainnya, nur atau duhur, ya. Penampakan Allah adalah dohir. Allah, setiap yang dohir perlu duhur. Duhur merupakan tajali daripada dohir. Setiap buku, namanya kitab. Setiap buku pasti apa? Pasti ada katibnya. Apakah kitab ini, ya penulis, katib itu penulis. Apakah kitab ini adalah katib? Dia penulis. Beda atau tidak? Beda. Antara kitab dan Katib di, apa, berbeda, tetapi bisa nggak antara kitab dan katib dipisahkan, antara buku dan yang menulis dipisahkan? Nah ini hubungannya paham di sini hubungannya, relasinya di sini. Sebabnya dia sebabnya dia adalah asar karena itu karya itu disebut dengan asar, dia jejaknya, jejaknya siapa? Jejaknya penulis bahwa kitab ini adalah jejaknya katib penulis. Sebagaimana lukisan adalah asar pengaruh dan jejak daripada apa? pelukis. Ya, maka ketika ente memuji, nah ini nanti kembali makanya ini ada kaitannya antara bismillah dengan alhamdulillah di sini. Ketika ente memuji, ente yang ente puji ini misalnya ada sebuah karya ente cumi, ente lihat lukisan, bagus benar. Ente nggak nyebut sama sekali pelukisnya, kira-kira pelukisnya marah nggak? Tersinggung nggak dia? ente konsentrasi kepada lukisannya saja luar biasa lukis, ente cium, ente harga sama sekali tidak terlintas dalam diri ente pelukisnya kira-kira pelukisnya marah nggak tersinggung nggak bahwa ini lukisan ini bisa seperti ini kenapa? karena ada rosam, karena ada pelukis dia hanya karya dia hanya lukisan, dia hanya asar wujudnya Ya. Tetapi hakikatnya yang yang perlu dipuji itu pelukisnya Karena itu kalau orang memuji ya, berhenti kepada lukisan Kalau bayar jangan bayar pelukisnya Kasih aja ke itu lukisannya Yang dibayar adalah pelukisnya Yang dihargai adalah pelukisnya Nah, nah sebutan yang lain dalalah Ini hanya dalalah petunjuk ya Ya dalalah sebuah rambu saja, yeah. sebuah kode saja, tapi dalilnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam doa jauhsan kita sebut nama Allah, apa? ya dalilah, man la dalilah lah. Yeah. Dia yang membimbing, dia yang mengarahkan orang yang kehilangan arah. Yeah. Atau sebutan lainnya adalah wajah, waji karena itu orang yang terpandang di sisi Allah disebut dengan wajih. Sesuatu yang mulia itu orang Arab menyebutnya wajah. Ya, bagian depan sesuatu itu wajah. Ya, sesuatu orang yang terhormat, syarif, disebut juga dengan wajih. Ya, ya wajihan indah Allah, wahai orang yang terhormat di sisi Allah. Nah, tadi itu isim di situ yang menjadi sababiyahnya. Anugerah Allah SWT, rahmatnya Allah SWT adalah wajib, adalah wajhullah. Ya. Sebutan lainnya adalah majra, dia adalah tempat aliran, dia tempat mengalir. Jadi setiap Allah SWT memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya melewati wali ini, majra. Dia menjadi majra, tempat mengalirnya rahmat Allah SWT. Atau ain, dia itu mata, mata uh, mata air sumber yang tempat mengalir. Atau sebutan lainnya, mahmud yang terpuji. Karena itu kita kemudian uh, setelah ayat bismillah, uh, kita mengucapkan pak Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Karena segala sesuatu diciptakannya bisabab dengan sebab. Ya, melalui perantara walinya. Nah. baik nah sekarang sebelum kita masuk kepada apa namanya uh, tadi teks uraian tentang teks yang dibaca tadi ya jadi kembali kepada tadi waktu itu Jawamil Kalin inilah rahasia saya lagi terfikir saya lagi mencoba merenung ini pernah nggak terfikir dan ini mungkin orang nggak banyak paham Kenapa dalam sekian banyak ritual-ritual kita, dikit-dikit apa? Baca apa? Al-Fatihah. Ya, dikit-dikit Al-Fatihah berarti kan. Apa rahasianya? Ya, Al-Fatihah dikit-dikit Al-Fatihah, Al-Fatihah di mana Al-Fatihah. Al-Fatihah itu salah satu sifat eh, untuk menyembuhkan. Kok kalau khasiat Al-Fatihah saja di bukukan itu bisa puluhan buku bicara tentang itu. Dan buku-buku yang tebal bicara tentang khasiat al-fatihah dan kenapa sekian banyak takih tentang fatihah ada yang baca tiga kali suruh baca tujuh kali Iya kan untuk keperluan ini orang sakit bahkan dia mengatakan ya apa namanya tujuh puluh kali bahkan mungkin ribuan Ini kalau baca-baca wirid-wirid al-arifin dari puluhan sampai ribuan amalia al-fatihah al-fatihah iya. ada empat puluh kali nah, saya empat puluh kali saya pernah dapat langsung itu. Dari seorang arif baca al Fatihah 40 kali kalau orang mau lahirkan. Orang lahirkan. Ya. Nah, saya waktu itu coba ke istri saya dan berhasil ya. Bukan karena mungkin Fatihahnya saya kasih ijazah mestinya operasi sesar kemudian baca Al-Fatihah 40 kali di air tapi setiap ke ayat iyyaka na'budu Ia iyyaka ditiupkan di air. Iyyaka Ia nah, Ini kenapa ya sekian banyak amalan ya Sekian banyak tradisi kita selalu dikit-dikit Al-Fatihah. Ziarah kubur Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah, ini Al-Fatihah. Apa rahasianya? Nah, ternyata ini adalah Mahzanul Asra. Ada rahasia di sini. Al-Fatihah ini miftah. Kunci. Kalau kita sudah memahami Al-Fatihah, menghayati Al-Fatihah, dan mendapat kenur dari Al-Fatihah, selesai. Ya. Ya. Karena di sini ada ada miftah, ada Kunci dan setelah ini kunci Al-Fatihah Ini terbuka ada nur Di situ ada cahaya di situ Nah orang seperti tadi itu enggak, Bukan mustahil Orang mendapat apa namanya Karomah-karomah ya, Dari Al-Fatihah Nah <tuh> Nah sekarang Kita kembali Kepada bagaimana Orang mencapai Makom, tasmala sebelum nanti kita apa namanya masuk kepada hamdalah. Saya jelaskan secara singkat ini perlu penjelasan apa namanya pembahasannya agak berat tapi saya akan sederhanakan dan saya yang saya anggap perlu saja untuk mendukung pembahasan ini. Nah, dalam perjalanan kepada Allah SWT wa taala suluk ilallah banyak penafsiran. Salah satu Salah satu penafsiran ini, ya. model beberapa safar ya, ya, ya mungkin nanti pernah baca yang lain nggak apa-apa, ini anggaplah sebagai perpendaharaan. Ya. Safar ilallah swt itu yang pertama dimulai dari safar minal halk ilal haq. Istilah-istilah ini nggak ya, harus dihafal nanti yang penting dipahami aja enggak. Enggak ya. <laughs> <g Claxon> <cun> harus diapal. Enggak harus Oke, okay. saya jelaskan secara mudahnya ya. Ini adalah perjalanan yang pertama orang kalau menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala berjalan dari makhluk menuju Allah Subhanahu Wa Taala alhol gitu makhluk. Bahasa lainnya minal jismi ila ruh dari jasmani kepada ruh. Nah. Dari dimensi hayawan minal hayawan ilal insan. Nah. Dari dimensi hewan. Karena jasmani itu hewan, kita sama dengan hewan. Ini safari yang pertama. Ketika kita keluar dari habitat kita, habitat kita apa? kebinatangan kita, ke kita, sama-sama di kandang. Cuma beda kalau hewan disebut dengan kandang, kita punya apa? Rumah. Wailah sama sebetulnya tempat tinggal, sama sebetulnya. Cuma namanya bentuknya yang berbeda, burung, sarang, ya kan? Ama, tapi sebetulnya tempat di situ dia berkembang biak, tempat di situ dia merasa nyaman, tempat di situ dia berkeluarga. Nah, itu namanya safar yang pertama ketika kita melalui ya apa namanya dimensi melalui tahapan jasmani menuju ruh kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa lainnya dari kegelapan menuju cahaya. Ini safar yang pertama. Ya. Nah ini yang saya sering katakan, inilah proses menjadi manusia. Ketika orang sudah melakukan safar ini, dan dia sudah melakukan safar yang pertama, dia baru mentas menjadi manusia. Dia sadar bahwa dirinya manusia. Nah. Yang kedua, safar bil hak bil hak. Nah. ini manusia sudah ketemu dirinya. Iya. Yang kata Rumi ibaratkan kan yang seruling itu tadi. Yang dia sudah terpisah dari bambu. Dia sudah menemukan induknya. Dia sudah kembali kepada Allah. ya Nah, dia ingin melanjutkan lagi. Mendalami dalam perjalanan spiritualnya menuju Allah SWT. Dari cahaya dirinya, dia sudah menemukan ruhnya. Langsung ingin menuju Allah SWT. Ya. Ingin menuju Allah SWT. Ya. Ini namanya safar bilhaki bilhak ya ini ini safar yang, yang kedua dari cahaya dirinya menuju cahaya Allah cahaya Allah swt ya. dan yang ketiga safar min ilal ilalhal ya safar dari al-haq. Allah swt sudah ya dia melalui ya fana dalam asma Allah swt ya dalam perjalanan spiritualnya ya tapi dia nggak lupa untuk balik dia ingin masih kepingin balik bergaul dengan dengan masyarakat ya dia tidak lupa ya. tidak silau karena biasanya ketika orang ketemu seseorang yang luar biasa yang sangat dicintainya dan nggak pingin pisah uh, sebagian salik ada yang seperti itu ketika dalam perjalanannya dia nggak mau kumpul dengan orang lagi. Ya. Nah yang keempat nah, safar filkh inilah para nabi para nabi itu sudah melakukan sebuah safar dia sudah tenggelam dalam fana dalam Allah bahkan bakok bakdal fana setelah fana dia bakok ya tapi dia kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat seolah-olah seperti orang biasa dia berdagang dia berjalan di pasar dan lain sebagainya tetapi hatinya tidak pernah terputus kepada Allah Subhanahu wa taala membimbing inilah puncak safar itu jadi orang ketika menjadi hadir di tengah-tengah masyarakat dan inilah para nabi terutama Rasulullah itu sudah melakukan safar yang keempat ini sudah melewati ini nah yang kemarin kita bahas ya ya salik-salik yang lain itu baru safar yang kedua ya Orang yang pernah dengar nggak faham yang seperti apa namanya, kalau di sini saya situ jenar atau kalau di yang di luar itu yang terkenal al hallaj al hallaj itu safar fil bilhak Nah, di itu dia melihat, dia mengklaim yang anal hak gitu kan, itu perlu penjelasan. Itu dia melakukan pada safar yang kedua, cuma nggak tidak difahami orang saja. Ya, dia melakukan safar yang kedua. Dia masih melihat dirinya. Alam ya alam khayal. ya <tuh> Alam khayal. Kebanyakan orang masih berhenti di situ. Dan lebih banyak lagi orang. Kebanyakan orang belum. Safar yang pertama aja belum berhasil. Nah. nah orang yang mencapai makombas malah sudah melakukan safar ini. Sudah mentah sama dirinya. Dan ketika itu dia membimbing kepada masyarakat, sudah nggak ada persoalan dengan dirinya. Lah, problem kita selama ini, kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Nah itu. Nah, nah ini, ini bayangkan orang kalau belum melakukan sebuah safar, lo kok percaya diri yang sudah mengklaim ke Anahu, dia menjadi dutanya Tuhan. Ke Anahu mendapatkan bocoran dari langit. Kemudian klaim sini, klaim sana. Sementara dulu anda ini sudah melakukan safar yang mana? Itu, Anda ini sedang ada pet, sudah megang petanya, suluk ilallah, seolah-olah klaim Bahwa Anda yang paling benar sebentar so, dulu, dimana? Ya, Sima, Humfi, Wujihim, kata Al-Quran, Min Asari, sujud. Orang kalau bentuk betul melakukan suluk ilallah itu ada tanda-tanda, secara dohir pun bisa dilihat, Dan memang mudai, selalu banyak mengklaim orangnya. Sama seperti Musalim al Lemal, kan gitu ngaku-ngaku nabi teriak-teana teriak, teriak sini memang banyak banyak teriak itu yang banyak nyalakan sana nyalakan sini ya memang kada pembohong yang mengklaim paling benar itu yang paling tidak benar Gitu kan ya asal As ilallah rata-rata orang-orang yang diam berbicara ketika diperlukan dan berbicara kepada orang-orang yang dianggap punya ahli ya, punya kelayakan untuk mendengar nah <tuh> oke okay. Langsung saja kita kembali kepada Hamdala di sini itu makom basmalah maka idawasol taillamakoh melbasmalah sirta mahmudan ketika kamu sudah mencapai makom basmalah Asa, ayah, bahasa, ke ka Robbuka, Kamu layak untuk disebut sebagai Mahmud. Kamu menjadi Ahmad-Ahmad yang baru atau Muhammad-Muhammad baru. Muhammad Rasulullah, mimnya besar. Kamu Muhammad kecil, mim kecil. Eh, ya, kan? Jadi bukan sekedar nama saja, tapi betul-betul perilaku itu Mahmud. Sikapmu terpuji, akalmu Mahmud. Iya. Jadi orang yang terpuji itu orang yang sudah... Basmalah itu mengejawantah dalam dirinya, tajali basmalah dalam dirinya, rahman rahiminya tajali pada dirinya. Bukan hanya sekedar bismillah. Sekarang banyak orang bismillah mulutnya enggak orang lain nyakiti orang lain tetap bismillahnya fasih. Ini namanya bismillahnya burung beo, burung beo diajari bismillah juga bisa. Iya, burung beo, nggak ada, nggak ada manfaatnya. Iya. Orang yang mencela sana mencela sini paling fasih membaca basmala. Khawarij itu adalah orang yang kalau ada tilawatil quran dipastikan mereka akan menang. Kalau ada musabah kok tilawatil quran pasti orang khawarij paling menang karena suaranya paling merdu. Tapi amaliyahnya tidak ada rahmat dalam diri mereka. Ya, yes. Itu di agamanya ditenggorokan saja. <tuh> nah. Maka ketika orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, ar Rahman ar Rahim ini bertajali dalam dirinya, hatinya penuh dengan rahmat. Bahkan pikirannya juga penuh dengan rahmat, berkasih sayang. Kalau ada orang berbeda pendapat dengan dia, dia maklumi orang ini belum mencapai. Dia belum bisa memahami apa yang saya telah. Dia baru telah 5 tahun, saya 20 tahun, 30 tahun. Dan saya sampai sekarang tidak mengklaim bahwa apa yang saya temukan ini pasti benar. Ini masih 5 tahun mengklaim, ya lah. Anak TK, anak SD kan suka ngklaim kan? Suka merasa paling hebat. Biasalah, suka petita pendidik atau orang apa? Pertandang-pertendeng. <shines> <Huh? yles> iya, biasalah. Ya, gitulah Orang kalau semakin dewasa kan nggak begitu. Itu sikap kanak-kanak lah. Nah. <clears throat> Karena itu saya terkejut ketika membaca sejarah. <Menu> Seorang yang Imam Malik, Imam Abu Hanifa ber, apa namanya pernah berguru kepada beliau Saidina Ja'far Sodiq. Suatu kali dia berdiskusi dengan seorang zindik Zendik katakanlah kalau bahasa sekarang semacam ateis ya, tidak percaya adanya Tuhan. Begitu berdiskusi, datang kepada beliau dihormati, dikasih teh, dikasih jamuan, kemudian dipersilakan untuk berbicara ibda Anda. Silakan kamu mulai dulu. Waana mustamian aku akan mendengar. Lah, Disuruh dia bicara duluan. Dan bicara bukan 15 menit, 20 menit. Panjang bicara. Dan didengar. Dan dengan mustamik. Betul-betul didengarkan oleh Saidina Jafar Saudik. Ya, selesai baru ditanggapi oleh beliau. Salah satu tanggapan Saidina Jafar Saudik terhadap orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sederhana. Dia bilang begini. Ya Zindik. Saya hormati keyakinanmu. Kalau kamu menolak bahwa alam ini tidak ada yang menciptakan... Secara akli, ya, ada dua kemungkinan. Kalau ternyata nanti saya yang percaya adanya Tuhan. Dan saya beribadah, ternyata Tuhan ada. Berarti ibadah saya tidak sia-sia. Berarti akan diganjar. Tuhan adalah tidak mungkin membiarkan orang yang mengabdi kepada dia. Pasti saya akan mendapatkan ganjaran. Saya akan dipuji oleh Tuhan. Saya akan disayang oleh Tuhan. Tapi nanti setelah, ternyata setelah kita meninggalkan dunia ini. Ternyata ada Tuhan dan kamu memilih tidak beribadah memilih tidak percaya kepada Tuhan siap-siap aja digebukin Tuhan <guluh> kan kemungkinan cuma dua nggak ada kemungkinan yang itu nah, itu tetapi yang menarik apa kata si Zindi ini orang Yahudi ini, sini saya beberapa waktu yang lalu sebelum ketemu gurunya ini saya berdiskusi dengan uh, Syiahnya dengan pengikut-pengikutnya saya belum ngomong udah diputus duluan wah ini di tempat sana disalahkan dan saya kurang dihormati disepelikan sama murid-muridnya bukan sama gurunya tapi sama gurunya saya sebetulnya malu karena saya betul-betul saya belum pernah debat sama orang Islam ya seperti saya dihormati oleh beliau ini yang lain sudah dari awal sudah menghina saya mencela saya tidak pernah apa membiarkan saya menyelesaikan menyampaikan pendapat saya Nah. Ya. <tuh> Alhamdulillah. Jadi sekali lagi hamdalah ini ya merupakan apa namanya? sebuah maqam ya, Yang itu apa namanya? ada hubungannya dengan basmalah seperti yang tadi saya uraikan. Tay nah kemudian dalam keterangan dikatakan bahwa kalau seseorang ya membaca hamdalah ya di waktu pagi, ya. Ya. membaca di waktu pagi empat kali. ya Alhamdulillah, di waktu pagi dia sudah melakukan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah di waktu malam. Ya. Kalau inti membacanya di waktu malam, maka inti sudah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan di hari itu. Ya. Dan kalau ente mengucapkan Alhamdulillahi Kama huwa ahlu segala puji bagi Allah Atas apa? Hitungannya berapa? Sesuai dengan yang Allah Kehendaki Sesuai dengan Makomnya Allah SWT Alhamdulillahi kama huwa ahlu Dikatakan dalam keterangan Malaikat-malaikat gak mampu menulis ganjarannya Gak mampu Karena ini sesuai dengan makomnya Allah SWT Ya hanya Allah yang bisa Menuliskan berapa pahala yang akan diterima oleh orang yang memuji Allah Subhanahu SWT Dalam keterangan lain dikatakan nanti di hari mahsyar di hari akhir, di hari kiamat Orang-orang yang memuji Allah Subhanahu SWT dipisahkan, yang sering memuji Allah Subhanahu SWT Dan mereka dipersilahkan untuk pergi ke surganya Allah Subhanahu SWT ta <tuh> Tapi sekarang kita jelaskan ke kembali kepada matan Hakikatul ham as alal mahmud. Ya. Hakikat daripada pujian yaitu memuji alal mahmud atas sesuatu yang terpuji. Ya. Allah SWT salah satu asma Allah itu al-mahmud, al-hamidul mahmud. Yang maha terpuji. Ya. Bizikri nu'utihi al-jalilah wa af'alihi al Jamila. Ini salah satu menjelaskan makna daripada alhamd. Salah satu makna hamd itu Ujian yang diberikan kepada atas sifat-sifat yang besar, atas perbuatan-perbuatan yang indah. Dan seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu indah. Kenapa? Karena hakikat Allah itu adalah alkhair almah. Dia Kebaikan mutlak Dan tidak ada syar Ya intinya kalau meyakini bahwa Allah itu ada syar dari Allah itu Tidak Syar itu ketiadaan kebaikan Sebetulnya syar itu ada atau tidak Anak tanya Hah? Ada syar itu Keburukan itu ada nah, Seperti anak tanya kegelapan itu ada nggak? Kebodohan itu ada nggak? <laughs> kebutuhan itu sebetulnya nggak ada kebutuhan itu ketiadaan ilmu Cuma secara toleransi hanya Apa ya istilahnya Hanya itu ucapan di tengah masyarakat saja Kebiasaan orang Hanya percakapan orang obrol mengat, Obrolan orang mengatakan Saya bodoh, saya tidak punya ilmu Bodoh itu ketiadaan ilmu saya tida, apa bodoh ya dalam diri saya ada kebodohan nggak ada. Anda tidak memiliki kebodohan. Kebodohan itu adalah ketiadaan ilmu. Karena tidak ada wujudnya kebodohan itu tidak ada ilmu. Sebagaimana kegelapan itu nggak ada. Ketika lampu ini mati, tempat ini mati, tidak ada cahaya, baru kita mengatakan gelap tempat ini. Tapi hakikatnya nggak ada kegelapan. Ya nggak ada tempat untuk sebagaimana kolong-kolong dari apa? Meja atau kasur itu enggak ada. Ketika ada kasur, ketika ada meja baru ada kolong. Hakikatnya dia enggak ada, enggak ada wujud. Kalau enggak ada meja itu, kalau enggak ada kursi itu, enggak ada kolong. Kan begitu. Nah cuma ini ada kebiasaan obrolan di masyarakat yang itu seolah-olah itu hanya segedar tasamuhan. Toleransi saja menyebut Sesuatu yang enggak ada seolah-olah ada. Seperti Kang Harun pergi tempatnya Kang Ujang. lihat Pak, kan rumahnya Pak Ujang. Pak Ujangnya enggak ada. beritanya oleh istrinya Kang Dari mana? Saya rumahnya Pak Ujang. Ada Pak Ujang. Saya lihat Pak Ujang enggak ada. Loh. Enggak ada kok bisa dilihat. Dari mana Sesuatu yang tidak ada enggak bisa dilihat. Pak Ujang tidak. Saya lihat tidak ada. Loh. Tidak ada dilihat. Enggak bisa. Eh, Cuma ini toleransi saja dia ngomong gitu. Sesuatu yang tidak ada enggak bisa dilihat. Iya. Nah. <laughs> baik jadi alhamdulillah ini adalah sebuah pujian yang layak diberikan kepada atas sebuah perbuatan yang baik perbuatan yang indah atas sebuah kebaikan dan Allah itu hakikatnya alkhair mutlak kebaikan mutlak makanya yang bilang neraka ada nggak <laughs> <laughs> neraka itu adalah orang yang tidak mau masuk surga, hakikatnya surga Allah hanya nyiptakan surga, orang yang gak mau masuk surga kan gak harus ada alternatif, ya neraka namanya tempatnya <laughs> ya, karena Allah subhanahu taala Ar-Rahman Ar-Rahim sifat utama Allah itu Rahman Ar-Rahim jangan bayangkan Allah itu seperti jalat, orang yang penghukum yang keras, yang memang menunggu-nunggu orang Hambanya berbuat salah, habis itu digebukin, dihabisi, masuk neraka. Dan Allah kemudian yaltad dengan itu merasa menikmati Lah, bukan begitu. Itu keliru, itu. bayangkan Allah sekejam itu. Dia memaafkan, memaafkan terus. Kita dalam doa apa? Doa jausan itu, ya garima soff. Kita manggil Allah, wahai garima orang dermawan. karimah ini maknanya apa? Kalau misalnya Pak Ujang berbuat salah sama anak, keterlaluan. Pasti hati kecil anak. Kalau anak memaafkan, memaafkan. Pasti hati kecil anak sulit untuk hilang. Betul nggak? Rasulullah kurang hebatnya apa? Cerita ini di, disebut dalam kitab sejarah. Wahsi yang bunuh siapa? Hamzah. Akhirnya kan masuk Islam itu kan? Tapi kata Rasulullah. Punten Wahsi kamu sudah dimaafkan. Al-Islam Yahjub ma'gobla. Islam ini menghapus amalan sebelumnya. Tapi punten jangan sering-sering ketemu saya. Tuh. <laughs> <G Smash and> iya <cookies> <Metroid> <laughs> yeah kan? Karena nanti ingat inget kepada Hamzah ya kan? Jadi mangkel. Tapi Allah SWT ta ketika hambanya sudah berbuat dosa apapun, seolah-olah Allah itu lupa, seperti kosong lagi, masih dibantu sama Allah, dikasih rizki, dibuat ketawa juga bisa. Lihat orang-orang yang masuk ke diskotik-diskotik, wah tertawanya, wah. Sekolah Anda masuk, wah ini orang, kalau misalnya apa, Kamparto masuk diskotik, lihat orang-orang tertawa itu, wah, mereka lebih bahagia daripada saya, ya Allah. Loh. Allah kasih kegembiraan kepada mereka, keceriaan kepada mereka. Seolah-olah mereka tidak berdosa. seolah tidak berdosa. Makanya ini salah satu sistem pendidikan Allah yang luar biasa itu apa? Sattar uyub Menutupi dosa, ditutupi seolah-olah hambanya ini semakin berani untuk berbuat dosa. Nah itu Allah tutupi-tutupi. Bayangkan kalau app-nya setiap kita ini dibuka oleh Allah, nggak ada yang ngaji di sini. Saya juga nggak berani ngajar di sini. Kalau <guluh>, masing-masing kita tahu app kita, tapi Allah Maha Kasih ditutup. Saya seolah-olah tampak baik di depan antum, antum juga seolah-olah tampak baik di depan saya. <guluh>, kamu merasa Allah, ini sistem pendidikan yang luar biasa Uyub. Ya. Nah, kesalahan sebagian orang, orang tua itu, kenapa anaknya kemudian jauh lari dari rumah, begitu salah langsung dihabisi. Tidak diberi kesempatan untuk bangkit untuk memperbaiki diri. Nah Itu namanya alhamd, pujian atas sebuah perbuatan yang baik. Dan saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ini syar apa khair, kebaikan mutlak. Tidak ada syar dari Allah swt. Tidak ada keburukan dari Allah swt. Nah, laknat dari Allah itu ketiadaan rahmat. Dia orang itu nggak mau dapat rahmat seperti setan. Tadinya setan kan bukan rajim, rahim setan mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi dia sendiri kan keluar kan. Dia sendiri mengeluarkan dirinya dari rahmatnya Allah sehingga menjadi minar rahim, menjadi apa? Lain yang terkutuk. Laknat itu orang yang jauh dari rahmatnya Allah. Dia sendiri tidak mau. Wallam ha huna lil jins. Alhamdulil jins. Wa muktadoha al istihraq. Fajami'ul mahamid lillahi subhanahu. imma wasfan wa imma khalkan. Ya. Jadi alhamdulillah ini sebuah pujian yang seluruh bentuk. Pujian kembalinya kepada Allah S.W.T. Ya. La mahmuda siwa Allah. Tidak ada suatu yang terpuji. Kecuali Allah S.W.T. Ketika itu muji apapun. Hakikatnya itu nanti apa? Kembali kepada Allah S.W.T. Karena tidak ada yang layak untuk dipuji. Pujian sesungguhnya adalah milik Allah S.W.T. Karena itu kata Ibnu Arabi. Cinta. Cinta kepada apapun dan kepada siapapun itu merupakan cinta majaz. Cinta majaz, majas itu jembatan, dan akhirnya nanti itu mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa Cintamu kepada Laila, cintamu kepada Siti, cintamu kepada Maryam, itu adalah cinta-cinta kecil, jembatan-jembatan kecil yang nanti kembali kepada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, falahul duhuri sultone walahu syukru liwufuri wufuri ihsanih. ya Allah SWT layak dipuji baginya pujian karena kekuasaannya itu duhur tampak ya. kata Sayyidina Hussein kalau orang tidak melihat nikmat-nikmat ya, Allah, sultannya Allah, kekuasaan Allah amiat, ainun mata itu sudah buta ya. ada orang bertanya, saya sulit seperti orang-orang yang sebagian anak-anak muda nggak percaya adanya Allah nah, dan sekarang ini ada tren semacam tren seperti itu ya. tidak meyakini adanya Allah swt menolak adanya Allah swt sementara setiap wujud ini adalah ibarat huruf ibarat huruf yang kemudian punya makna rangkaian daripada huruf yang memiliki makna ya kan lafal yang punya makna nggak mungkin ada sebuah lafal nggak ada makna Ketika dikatakan ini namanya apa? Ya? Wa kullaha Ada isim di sini. Pasti punya makna. Manusia itu adalah ismullah. Namanya Allah. Nah manusia itu punya makna. Ibarat sebuah kalimat. Ada maknanya. Bukan kalimat tanpa makna. Dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia ada yang meletakkan. Setiap kalimat ada yang meletakkan. Bahwa ini gelas. Ini kan ada kesepakatan. Bahwa zaman dulu ali alih bahasa mengatakan, kumpul ini mengatakan apa? Ini gelas, ini pulpen, dan seterusnya. Ya, Ada yang meletakkan. Ya, Setiap makna itu ada yang meletakkan. Nah, alam wujud ini barat masing-masing ini adalah huruf-huruf. Kumpulan daripada huruf-huruf yang membentuk sebuah kalimat. Ya, Yang kata disarakan dalam Al-Quran, Andaikan, itu ayatnya, Andaikan lautan, apa namanya, pohon-pohon ya, Iya, Lenna Fida ya. Kalau semua ini menjadi apa namanya tinta untuk menuliskan kalimat Allah, mereka akan lenyap. Dan ini tidak terbatas alam ini. Allah ini menciptakan entekker kemudian menciptakan kemudian berhenti, terus baru. Tidak ada ya suatu yang sifatnya tidak baru. Ya, setiap hari itu baru dan kita ini setiap hari baru. Kata Rumi, setiap kita pagi waktu pagi itu kita mengalami kebaruan dalam diri kita. Dan manusia ini adalah makhluk yang selalu baru terus. Ruh kita selalu baru terus. Ya. Jadi enggak ada alasan untuk kita tidak bisa berubah itu. Karena kita selalu membaru. Ya. Manusia adalah pembaharu. Selalu baru. Ruh kita selalu baru. Walahu <tuh> syukru li wufuri ihsani. Dan baginya Allah SWT syukur. Liwufuri eh sani karena banyaknya kebaikan kebaiknya kebaikan kebaikannya wufur banyak sekali nah, syukur ini biasanya diucapkan sebuah pujian karena sudah mendapatkan nikmat secara langsung sampai nikmatnya secara langsung itu namanya syukur ada nikmat yang itu dapatkan kemudian inti syukur seperti orang tiba tiba inti keluar di jalan kalau ada orang ngasih ente uang inti langsung pasti berterima kasih kepada dia karena ada nikmat yang langsung ente dapatkan. Ya nanti insya Allah pertemuan berikutnya akan kita bahas apa perbedaan antara syukur, rahmat, apalagi ya sana ya, termasuk juga tasbih. Ya, walhamdulillah listiqo kihi wa jamali dan segala puji bagi Allah layak nggak Allah itu dipuji? Tentu layak. Kenapa? Karena Allah punya jalal dan jamal. Dan alam ini diatur berdasarkan asma Allah, jalal dan jamalnya Allah swt. Kalau inti yang lihat halilintar yang begitu keras suaranya, inti bukan mengucapkan audhu syaitan rajim. Saya pernah satu mobil sama orang dengar suara halilintar, auto syaitan. Saya bilang itu bukan syaitan. Inti ketika dengar ya wa yusab bi hurak ra Itu rakat itu halilintar itu keledek atau apapun namanya itu bertasbih. Maka kamu ikutlah bertasbih dengan tasbihnya lilinta dengan tasbihnya kledek dengan tasbihnya kilat Gol subhanallah walhamdulillah wala illallah, Allah akbar atau subhanallah aja cukup nah, bukan mengucapkan <tuh billah> <tuh billah> nah nah alam ini juga seluruh alam ini tajali dari jamalnya Allah sifat jamaliyah Allah atau jalaliyah Allah swt. Wa lillah li jazili nawalihi wa azizi dan syukur kepada Allah swt karena ya bentuk besar nawal hadiah hadiah Allah swt dan mulianya pemberian pemberian Allah swt karena itu dalam munajat sya'kirin, Zainal Abidin bilang apa? Fa iya yaktakiru ila syukrin. Setiap aku bersyukur kepada, ya Allah, perlu syukur baru lagi. Terus-terus lagi. Kenapa? Ketika ini bersyukur, ini mampu bersyukur, ini perlu syukur lagi. Karena enggak semua orang dapat nikmat bisa bersyukur. Jadi itu double syukur, ini. Setiap ini bersyukur, perlu syukur baru, perlu syukur terus-terus begitu. Ini orang yang mengerti tentang betapa besarnya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kan itu ada satu orang mengeluh hidupnya, wah mengeluh. Ini ini orangnya alhamdulillah kalau difahami ya ikhwan ya aizai selesai hidup kita ini insya Allah kita bahagia selalu. Kalau kita paham makna hamdalah. Satu kali ada seorang datang kepada seorang arif, mengeluh kehidupan lah Kontrakan belum bayarlah, mau disita lah ada yang sini seperti itu, nggak ada ya? macem-macem <laughs> lah perlu bahasa ruba tanggal lah, anak dan sebagainya. Pusing dia. Udah datang kepada Arif, minta kasih ijazah. Bilang, bilang sama Arif itu, kamu nggak perlu ijazah wirid-wirid. Satu aja kamu fahami selesai masalah apa. Kamu punya Allah nggak? Punya. Punya Allah itu kecil atau besar? Hal yang kecil atau besar? Besar. Sudah fahami itu. Kamu punya Allah, Allah bersamamu, Allah ma'ak, la tahzan. <laughs> ya kan? Berarti Allah bersamamu ini bukan suatu yang kecil, besar itu, tapi kamu gak yakin. Ya. Kata ulama-ulama, saya memahami hal ini, saya dari 60 tahun yang lalu saya dengar bahwa Allah bersama aku, tapi saya belum paham apa makna Allah bersama kita. Kenapa harus ada kekhawatiran? Kenapa kita sedih? Kalau Allah selalu bersama kita, Allah selalu memperhatikan kita. Nah. Ya karena selama ini kita merasa jauh dari Allah Swt. Allah tidak pernah menjauhi hambanya, hambanya yang menjauh dari Allah Swt. Wa an ilaika Orang yang menuju Allah Swt. itu adalah perjalanan yang paling dekat. Tapi hambanya selalu Menjauh kepada dari Allah SWT. Suatu kali, ada orang sering memanggil Allah SWT. Bilangnya, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Baca Bismillah. Kemudian, dia diwaswas oleh setan. Hei, wei hamba. Kamu hampir tiap malam memanggil Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Mana Allah nggak pernah membalas munajatmu. nggak pernah mengabulkan doamu. Akhirnya dia mikir, iya benar juga ya. Ngapain saya memanggil sesuatu yang enggak dia enggak mendengar saya, enggak jawab saya. Mendingan saya berhenti aja. <guluh> Tapi kemudian setelah itu dia merenung dia balik lagi. Dia menemukan jawaban. Ah. Enggak, enggak, enggak begitu. Ini pasti dari setan ini. Bukankah memanggil nama Allah ini merupakan inayah dari Allah? merupakan sebuah kesempatan yang Allah berikan, nikmat dari Allah SWT yang tidak diberikan oleh setiap orang. Sekedar memanggil ini, sebuah nikmat. Berarti apa? Kamu diberi izin oleh Allah untuk menyebut namanya. Karena itu kata orang sufi, ini kata orang sufi ya, jangan salah paham. Salah satu makhluk yang beruntung itu adalah makhluk yang sering disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Dan salah satu apa? Kurang ajarnya setan itu sering disebut oleh Allah. Iblis-iblis setan. Tahu nggak? Malaikat tahu nggak? Mencatat nggak tahu. Oke tahu. Kemudian dari sekian banyak orang yang sholat ini, siapa kira-kira yang, yang diterima sholatnya? Lebih sedikit lagi. Kita bisa pastikan nggak? Termasuk yang diterima sholatnya itu kita? Belum pasti. Nggak bisa. Belum tahu kan? Ah, belum belum pasti. Ya kita berat, tapi kita belum pasti. Komudi. Iya. Yeah. Ini pentingnya nazar ya. Nazar ini saya kasih contoh nanti paham. Ini namanya kalau anda beribadah Sekedar beribadah banyak orang beribadah tapi tidak mendapat perhatian dari Allah. Karena itu saya teringat apa perkatanya Buya kan bahwa kalau dalam sebuah ruangan di kelas itu yang selalu diperhatikan oleh guru itu siapa murid yang paling nakal siapa yang paling pinter, yang biasa-biasa jarang diperhatikan. Lupa sudah, terlupakan. Nah, kita mau menjadi murid, saya bilang pada ibu-ibu-ibu, mau jadi murid saya yang nakal atau yang pintar? Lah yang paling ekstrim. Nah, itulah sufi. Kenapa sufi? Dengerin, dengerin nih. Ini penting nih. Kenapa kita belajar tasawuf? Nah, tasawuf itu Rumi itu apa kata Rumi? Orang sufi itu ibn Waqi dia pandai memanfaatkan waktu. Maksudnya apa? Dia memanfaatkan momen. Oh ini momen, ini insya Allah saya akan dipandang oleh Tuhan. Kapan saat-saat dipandang, diperhatikan oleh Allah SWT? Wajad Nur fil buka wa sajdah. Saya temukan cahaya itu dalam rintihan tangisan. Saat menangis, saat Anda sudah merasa letih seperti... Maaf-maaf, wal-iyadubillah, maaf. wal, wal mudah-mudahan kita semua keluarga kita dijaga oleh Allah dari sakit-sakit yang berat ya. Sakit-sakit yang gak bisa ditembukkan. Ketika ada salah satu keluarga kita divonis sakit yang berat dan itu dokter sudah angkat tangan. Dan saat itu intinya itu orang yang paling inti cinta, bisa dipastikan saat itu doa itu luar biasa khususnya. Dan betul-betul mengharap kesembuhan orang itu, betul? Nah, itu namanya kesempatan untuk inti mendapatkan tawajuh dari Allah SWT. Itu momen namanya. Itu momen. Saat itu kalau inti kembali kepada Allah, minta kepada Allah, inti bisa akan, inti namanya apa? Inti diibaratkan inti diburu oleh Allah SWT. Inti menjadi buruannya Allah SWT. Inti menjadi pancingannya Allah SWT. Inti diperhatikan oleh Allah SWT. Ini namanya nadar. Begitu itu dapat itu selesai sudah. Kesananya sudah selesai. Begitu sekali orang mendapatkan perhatian dari Allah, tawajuh dari Allah SWT, selesai. Sama tadi begitu anak tadi, seorang di kelas tadi anak yang nakal diperhatikan oleh gurunya selesai, bisa jadi berubah dari nakal tadi kan dia perhatikan oleh gurunya kamu masuk, kamu gak pantas kamu nakal seperti ini ayahmu baik-baik, kok ibumu baik wah, akhirnya itu berpikir, wah, guru ternyata memberi perhatian kepada saya bener kata guru, dia bisa berubah Ah, mendapat perhatian tadi Tawacuh ini penting. Ada satu kisah menarik diceritakan oleh Rumi dalam kitabnya. Dia bilang apa? Ini orang yang mendapatkan tawacu. Ada suatu keluarga yang miskin. Suatu keluarga yang miskin. Hampir tiap hari mancing di laut. Ya kan? Itu cuma dapat, dapat ikan beberapa saja. Dia lempar jala. Dapat paling 7-8 ekor ikan. Hampir tiap hari begitu dia. Dia merasa cukup dengan ikan yang sedikit itu. Padahal ...inginnya masih nambah tapi ya dapatnya cuma segitu ikan. Suatu kali katanya ada raja di daerah itu, raja ini tertinggal dengan rombongannya, tertinggal dari dari rombongannya. Tinggal dari rombongannya akhirnya tersesat raja ini sampai ke laut. Kemudian ketemu anak kecil. Lihat ada anak kecil sampai di situ jalan cari ikan kemudian ditanya oleh raja, "Kamu tiap hari ya saya raja." Saya tiap dia nggak kenal kalau ini adalah raja. Dia bilang, "Wah, wah orang asing." Saya tiap hari datang ke laut ini mencari ikan. Paling dapat 8 9 ekor untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Oh, begitu. Ah, di sini lagi namanya nadar ini, perhatian dari seorang besar. Oke, kamu sekarang coba kamu ngail, nanti saya sebelahmu. Saya saya perhatikan. Begitu dia ngail lempar apa? Apa jalannya? Ah, lempar jala apa? Jala itu. Ya jaring ya, lempar jaring begitu. Dapatnya biasanya 7 8, dapat 100 apa ini kata si rajanya itu "Hei, anak kecil, kamu jalan pikir itu adalah keahlianmu. Kan kamu biasanya kan cuma dapat 7 Kamu dapat banyak itu karena saya di sebelahmu." Hei. <laughs> Ketika Allah Subhanahu wa taala ini sebuah contoh akhirnya singkat cerita, kemudian anak ini dia tahu di raja tahu ini alamat setelah raja kembali disusul oleh pasukannya, kemudian kembali ke istana, dia tahu alamat anak ini, disuruh ke istana anak itu. Setelah ke istana, dijadikan salah satu wazirnya, apa namanya, pembantu raja. Nah ini namanya dapat makoman anak itu, jadi anak itu bukan siapa-siapa, dia anak keluarga miskin, tapi begitu dapat tawajuh dapat perhatian dari raja, dia dapat ikan banyak, kemudian lebih daripada itu, dia angkat menjadi pejabat istana. Ini namanya dapat nazar, dapat perhatian. Nah, untuk mendapatkan ini enggak mudah. Pasti anak tadi, kenapa dia bisa didatangi oleh raja kemudian mendapat perhatian dari raja? Kan bukan hal yang tiba-tiba. Pasti bisa jadi karena dia khidmat kepada keluarganya. Bisa jadi karena dia memberikan pelayanan kepada ayah ibunya. Nah, itu kemudian mendapatkan tawajuh dari Allah Subhanahu Wa Taala Dari raja yang disimpulkan oleh seorang raja itu. Nah, kalau kita mau mendapat tawajuh dari Allah SWT. Ya kita harus melayani manusia. Melayani makhluknya Allah SWT. Seikhlas mungkin. Siapapun. ya Siapapun. Jangankan manusia binatang atau apa siapapun. Ketika kita layani. Bisa jadi ketika kita ikhlas. Saya kan pernah cerita ya. Ada seorang yang sayid. Ada habaib ya. Habib. Sudah lama nggak bisa pernah makan ikan. Ini cerita terakhir buat coba. Haji Bagir nih. Ini ngantri dia. Dia nyantri udah lama nggak pernah makan ikan, eh nggak pernah makan daging. Suatu kali rupanya dikirimi wesel dari keluarganya atau saudaranya, Dikasih pesan. Saya tahu kamu sudah hampir setahun lebih kamu tidak pernah makan daging. Ini tolong ada rezeki sedikit, ya kamu beli daging. Biar kamu kelihatan, saya lihat mukamu kurus pucet. Ya Allah seperti anak-anak pondok ya, kurang gizi. Tolong beli daging ya, kamu makan. Singkat cerita, dia ke pasar, saking senengnya beli daging satu kilo. Di tengah perjalanan, dia lihat ada anjing. Anjing sedang menyusui dan kurus sekali. Maaf-maaf, air susunya itu gak keluar. Si anjing ini. Anjing menyusui ya, bukan bertelur ya, jangan salah paham. <laughs> Iya, ini namanya ya ketika dapat nador. Seperti anak ceritakan kemarin ya, ada seorang sufi, ya mau sholat subuh, paujang, ya di di rumahnya. Kamar ini orang fakir orang miskin juga. Mau sholat subuh, kamar mandinya di luar. Kemudian nggak tahu gimana, dia lupa naruh kunci dia tinggal sendirian. Kemudian terkunci. Waduh. Waktu subuh, kalau dia cari-cari kunci, gak ketemu. Waktu subuh mau habis, apa yang terjadi? Dia bisa wudhu karena kamar mandinya di luar. Apa yang terjadi? Dia kemudian sholat tanpa wudhu, tapi jangan ditiru ya. Jangan salah paham, jangan ditiru. Dia sholat tanpa wudhu. Nah, telah selesai sholat. Nah, ini dia mendapatkan tawajud dari Allah SWT. Dia berdoa, munajat dengan bahasa dia, ya Allah. Saya sekian lama menderita karena kefakiran saya, kemiskinan saya, saya terima. Saya sering makan itu nggak ada lauknya, nasi mentahlah, nggak ada lauknya. Saya terima. Saya tidak pernah protes ya Allah. Tolong sekarang jangan protes. Saya sholat tanpa wudhu. Jadi dengan, dengan bahasa dia, ternyata ada seorang alim syafa. Setelah itu nggak berapa lama orang ini meninggal. Ditunjukkan makom orang ini. Dia melihat makam orang itu di sisi Allah. Di antara seluruh sholatnya, ternyata yang paling diterima ini sholat yang tanpa wudhu tadi. <laughs> eh, tadi. Karena betul-betul dia itu melakukannya untuk Allah SWT. Ini yang luar biasa namanya mendapatkan nadar dari Allah. Perhatian dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan nadar dari Allah SWT. Inayah dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan amalan kita yang sedikit diterima oleh Allah SWT. Saudara-saudara kita yang sakit disembuhkan oleh Allah SWT. Khususan guru kita ya. Puyah dan keluarga-keluarga kita yang sakit. Ya. Al-Walid semua disembuhkan oleh Allah SWT. Alah <tuh> ad wa kuluniatin niyatin Wa hadratin nabi Muhammad SAW bin niyati syifa' limardana. Nuhdi lahum sawab surat al-fatihah.